Tanya, Pak, saya, amai dari, saya amai dari Makassar, Pak. Ya. Uh, kemarin, ya, Pak, uh, kemarin kan saya sudah coba yang jus pro, Pak. Terus uh, saya efeknya seharian itu sakit kepala, ya, Pak. Hmm. Itu kira-kira uh, apa mungkin pengaruh dari jus pro-nya atau sementara detox? Karena saya sudah minum jus pro itu dua hari uh, pagi dan malam saat makan. Terus pertanyaan saya, Pak, lagi yang kedua. eh... Uh, dengan kasus uh, sakit saya ini, Pak, uh, saya kan uh, kebetulan medis, jadi selalu pakai masker. Itu pola nafas apa ya, Pak, yang saya pakai pas saat dinas? Kan harusnya per 3 jam, pola nafas 10 menit. Makasih, Pak. Penarahannya, ya. Pak. Oke, yang soal olah nafasnya dulu. Kalau tidak ada minum kista kanker, tidak ada masalah tubuh acid dan GERD, ya, orang GERD, jadi tubuhnya acid. Jadi kalau pH urin bangun tidur, di atas 7, maka sebenarnya cukup pagi sekali, malam sekali, pagi sebelum ke kantor, malam pulang kantor. Tapi kalau ada minum kista kanker, yang biasanya orang minum kista kanker itu juga diabetes, dan pH bangun tidur di bawah 6. Seperti saya dulu juga pH bangun tidur di bawah 6. Tapi setelah rajin olah nafas hampir tiap tiga jam sekali yang metode satu, sekarang saya sehari dua kali pun pH bangun tidur di atas 7. Jadi ya karena saya sudah dari bulan Oktober ya, sudah hampir 6 bulan. Metabolismenya mengalami perbaikan sehingga sehari dua kali pun cukup. Kadang-kadang siang hari saya olah nafas tapi tidak secara khusus tapi sambil sambil melukis saya bernafas metode satu, sambil jalan kaki metode satu, sambil setir mobil kemana metode satu, gitu ya itu pH urin saya udah selalu di atas tujuh tujuh 7,5 sepanjang hari. Nah, kalau tidak ada masalah dengan pH tubuh minum kista kanker tidak perlu tiga jam sekali. Nah, sekarang kalau memang ada masalah itu, ya tadi boleh metode seperti pertanyaan sebelumnya, metode satu yang tanpa tahan nafas, yang metode dua itu kan pakai tahan nafas atau metode tiga body scan tapi tidak usah membayangkan. Jadi, sebenarnya lebih tepatnya kalau dikatakan metode satu tapi dengan nafas yang lebih pelan, karena kalau body scan kan berarti sambil membayangkan. Kita kerja, bayangin kaki, bayangin apa. Wah, nanti nyuntik, malah nyuntik. Misalnya, sebagai suster, dokter nyuntiknya meleset. Jadi, kita cukup nafas dengan tarik lepas begitu itu sambil bekerja. Bisa, nah, soal pusing memang tubuh ini macam-macam. ya misalnya olah nafas tapi mencret, ya pasti mencretnya itu bukan karena olah nafas, mungkin makan sambel Nah, kalau pusing memang bisa. Bisa karena olah nafas, metode 2 yang pakai tahan nafas, jadi pusing. Tapi tadi pertanyaannya kan soal minum jus pro. Jadi bagi teman-teman yang belum menyimak soal jus pro, kan memang, tapi saya sudah post di grup, kita belum webinar, tapi sudah saya post link webinarnya mengenai sehat dengan probiotik. Jadi probiotik itu tahu, kimchi, kefir, yogurt, kombucha, itu semuanya probiotik. Tapi saya mengacu pada dua yang sering saya bikin dari tahun 2009, itu kefir, dan dua tahun ini tambah dengan jus pro. Jus probiotik adalah buah-buahan yang difermentasi selama tiga hari. Buah-buahan kaya dengan vitamin, antioksidan, dan juga mineral. Ketika difermentasi, maka karbohidratnya berubah menjadi asam organik, maka rasanya kecut. Kalau susu difermentasi, maka laktusannya berubah jadi asam organik sehingga kalau misalnya orangnya laktus intoleran minum kefir nggak akan masalah, tapi minum susu bisa mencret, bisa kentut, bisa macam-macam. Nah, maka sebenarnya atau seharusnya pusing itu bukan karena probiotik, yang bisa probiotik itu kalau belum terbiasa karena kecut gitu ya, seperti ada kayak mules tapi bukan sakit gitu ya karena memang rasa pH-nya asam. Maka paling bagus kalau ada gejala seperti itu minum probiotiknya bersamaan dengan makan siang dan makan malam. Jadi kefir jus pH-nya sekitar 4.5 sampai 5. maka bersamaan dengan makan ya kalau pusing artinya bukan karena probiotik. Nah, probiotik ini kalau berkoloni dalam saluran pencernaan sehingga nanti pencernaan kita membaik dan probiotik itu juga memproduksi enzim enzim yang dibutuhkan sebagai katalis untuk berbagai metabolisme tubuh nanti lebih dalam ada di webinar probiotik yang bisa dilihat YouTubenya, sudah ada di grup ya